Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Laser Boy. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung dan menonton video ini. Karena kalian yang menonton video ini, saya harap kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan withdrawal yang terakhir kali di bot yang sangat sudah legendaris dan legit ya. Oke langsung aja kita ke Telegram. Oke okay, jadi ini adalah bot yang saya maksud yaitu BCH Clickbot, LCC Clickbot, BTC Clickbot, CJC Clickbot dan saudara saudaranya yang lain. Uh, ini akan menjadi withdrawal terakhir untuk uh, tipe Clickbot ini ya karena di sini sudah ada informasi bahwa boot ini akan ditutup permanen. Nah, kita bisa melakukan withdrawal sebelum tanggal 1 Juli 2022. Bagi kalian yang punya balance di tipe botnya yang semuanya LTC, BTC, BCH, LZ, H, dan DOGE, kalian bisa convert balance kalian ke BCH. Jadi, caranya kalian tinggal buka bootnya, kemudian kalian klik convert. Nanti ada di menu balance, di sini ada menu balance, uh, di menu balance di sini ada menu convert. Jadi, di sini saya sudah melakukan convert balance dan balance nya sudah terkumpul di uh, BCH click nya dan di sini ada channel crypto dan crypto discussion di sini kalian bisa berdiskusi dan mendapatkan info-info terbaru tentang cryptocurrency jadi biasanya saya update info-info terbaru di sana bagi kalian belum join silahkan join link yang ada di kolom deskripsi oke okay tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ke bch boot untuk melakukan withdrawal yang terakhir kali di boot ini oke, caranya langsung kita klik balance di sini saya sudah convert ya teman-teman Jadi bagi yang belum convert nanti tinggal klik convert Nah di sini sudah you already convert your balance to BCA Jadi saya di sini saya sudah convert tinggal melakukan withdraw Oke okay. di sini saya akan menggunakan alamat wallet di Trust Wallet ya Oke okay. sebentar saya copy wallet dahulu Oke, okay, saya sudah kirim alamat wallet saya dan langsung aja ya kita masukkan jumlah yang akan kita withdraw sejumlah max amount. Kemudian di sini kita tinggal klik confirm. Oke, okay. your withdrawal has been request. Use history command to view transaction. Oke. Okay. Withdrawal kita sudah diproses dan kita tinggal tunggu untuk withdrawalnya masuk Oke, okay. sini ada story sebelumnya saya melakukan withdraw Oke, okay. ini masih standard spending dan sampai ketemu, sampai statusnya sudah terkirim A few moments later. Oke, okay, jadi setelah menunggu kurang lebih 10 menitan dan sekarang statusnya sudah terkirim dan transaksinya juga sudah ada di sini. Dan langsung aja kita cek ke Trust Wallet. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini statusnya sudah terkirim dan sudah masuk ke dalam wallet saya ya dan jumlah yang ditransfer juga sama dipotong dengan jumlah fee nya tadi di atas oke okay, karena balance nya sudah masuk dan ini adalah withdrawal terakhir bagi kalian yang belum withdraw silahkan di withdraw secepatnya sebelum tanggal 1 Juli 2022 Oke, okay, sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.